kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Kibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. with <laughs> Persatuan Berbeda bukan berarti menjauhi Bukan berarti jahat atau baik Bukan berarti besar atau kecil Di mana sudut pandangmu Apakah dari ujung bukit yang tinggi Apakah dari bawah lembah curap Atau diantara para makhluk hidup Jangan lihat tampilannya Lihatlah perjuangannya Jika kau tak percaya Lalu apa gunanya buku prasejarah Apa gunanya didikan dari guru apa gunanya dirimu berada di lapangan? Percuma kau sendirian, ide bagaikan berlian, pendapat bagaikan gelas kosong. Biarkan perbedaanmu memenuhi semboyan ini. Semboyan dari sumber yang berbeda. Semboyan dari teriakan sampai ke penjuru dunia. Carilah semboyan itu dalam perbedaanmu yang membawa dan Krisim, Nita. Berani, berani. Ikan hoki. Anen. Takut. Ikan hoki takut, takut. Ikan masih berani. Berani yo yo yo atas, Pak. Eh, ke akhir, biasa, atas, dengan atas, dengan atas ini.